ya yeah, what's up ma bro apa kabar semuanya semoga kalian baik-baik saja sehat selalu ya dan pasti kalian tuh bertanya-tanya kenapa Ocha nggak duduk di kursi gaming kenapa Ocha mainnya setengah tidur ya di kasur dan kenapa Ocha jarang upload seperti biasanya ya hampir upload setiap hari ma bro kalian pasti bertanya-tanya, Ocha mau kasih tahu ke kalian nih, biar kalian ngerti gitu loh, walaupun yang follow Instagram Ocha pasti udah pada tahu sih baru kenapa ya. Nah, sebenarnya ini Oca uh, faktor pertama Oca jarang upload pas awal-awal itu karena persiapan Major Series ya, Bro ya. Turnamen Major Series yang Grand Final. Nah, pas Grand finalnya ini Oca agak lumayan gak enak nih di bagian pencernaan Oca dan emang waktu itu makannya itu enggak kontrol banget ya. Itu bisa sampai empat kali makan kayaknya dia Oca, ya. 3 sampai 4 kali makan dan makanannya lumayan pedes banget. Sebenarnya Oca nggak boleh pedes pedes banget mabur makannya Dan gak boleh terlalu banyak makan daging Jadi pas itu pulangnya kan Oce pergi sama temen Oce masih maksain tuh Jalan-jalan sama temen Oce ya Setelah major series Abis itu wah itu udah, udah enak banget ya Kalau nggak salah kebesokannya apa? Dua hari setelah ya Oce lupa Kayaknya dua hari setelahnya uca langsung mau operasi tuh waktu itu Bentar dua hari atau tiga hari ya oh dijadwalin operasinya tuh tiga hari setelah ocha pergi sama temen-temen ocha bro ya karena waktu itu dokternya bisanya hari itu eh, pokoknya masalah pencerahan deh bro ya nah jadi ya setelah operasi itu ocha nggak boleh kebanyakan aktivitas sebenarnya ocha tuh cuma boleh tidur tiduran aja sama bro ya tapi ya ini kan udah tiga hari setelah operasi jadi, ya, Ocha, cobalah, Ma bro, bikin konten ini. Walaupun ini masih setengah tidur lah, semoga aja bisa ya. Walaupun sebenarnya enggak boleh ya, Ocha. Waktu itu diingetin 15 sampai 30 menit aja apa kalau duduk maksimal ya Dan makan Oca benar-benar harus terkontrol sekarang mah bro ya Nah tapi Oca juga gak bisa melewati latihan-latihan Oca mah bro bersama tim Oca Jadi pas turnamen kemarin itu kan Oca alhamdulillahnya masih diberi kesempatan untuk mencapai kedua mah bro ya atau runner up ya walaupun tidak champion seperti season sebelumnya tapi ocha tetap bersyukur sih oke okay? walaupun kedua setidaknya tim ocha masih mendapatkan slot untuk melanjutkan ke stage 4 ya mabrur ya babak uh, garena qualifier kalau nggak salah untuk ke stage limanya world championship bro ya alhamdulillahnya ya kan yang diambil juara 1 dan 2 bro ya oce masih bersyukur sih oke okay? nah sekarang oce juga tetap harus persiapan bro oce nggak boleh lengah walaupun oce pasca operasi ini harus santai-santai uh, dulu tapi kayaknya nggak bisa mah bro ya. Oca harus persiapkan juga walaupun ocha mainnya tuh kadang-kadang kalau latihan pas krim itu harus sambil tiduran, duduk bentar nggak apa-apa, tapi itu kayak cuma 15 menit habis itu harus tiduran lagi gitu mah bro. Dan obatnya banyak banget deh. Ya. Ini pertama kali ocha operasi mah bro ya. Oca tuh takut banget soal operasi-operasian. Wah, gila. Dan pertama kali Oca debius total. <laughs> Oca tuh, wah kalau kalian tahu nanya dokter rasanya dibias total gimana nih dok? Belananya <guluh> itu bisa berapa belasan kali kayaknya ya. Wah, sih itu perkiraan Oca aja bro, ya. Jadi kalau ini Oca pengen bikin konten ya. Gimana sih skill Oca walaupun sambil gini ya? Biasanya kan Oca duduk tegak ya bro, ya. Duduk tegak bikin kontennya karena ya harus disesuaikan kan pakai kursi gaming betul ini ada yang belum mau caca loh kita ini wow nih okay, skip aja deh beli aja ya ma bro ya sebelum kita caca maka kebaikannya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing ma bro, masing -masing, ma bro. oke okay, berdoa mau mulai a few moments later yo selesai 30 puluh CP cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat cepat, cepat. Peceng nggak boleh duduk lama-lama, bro Oke. Okay. Walaupun ini setengah tiduran tapi ini masih ya agak duduk sedikit, mah, Bro 800. Oke, okay. 1.300. Oke, okay. 1.600. Ya, yeah. 2.800. Karakternya cakep. Hmm, tapi baju gede nih, gombrong bangetnya ke bajunya kecilin apa ratus cp mal bro langsung aja kita sikat anjay mantap bikinannya kayak gimana sih dia wow kok kayak venech ya kayak, kalian ngelihat ini kayak venech cuman barrelnya lebih panjang Oca ngerasa sih gitu, ma bro, dan beda warna. Maksudnya fenek nitik lo ya. Ya, nggak mirip-mirip banget sih. Ini bodinya lebih besar, ma bro, ya. oke. Yuk langsung aja Oca setting lot out-nya. Abis itu kita main crank cut, ma bro, ya. Maaf nih, Oca ga bisa terlalu heboh kayak biasanya. Ma bro, ya. Tapi, doain Oca biar cepet sembuh, oke. Ma, bro. Wow. Sekinnya sih. nggak wah-wah banget, ma, bro, ya. Tapi begitu suka main role side-nya. Tapi sebenarnya ada kekurangannya di role side-nya ya, ada temboknya. Man. Oke okay, mantap. Koneksi like musih. Ya. Oh my god, orang-orang apa -orang mau taw di mau taw tuh juga ya sambil tiduran gini setengah tidur lah maksudnya ya mati cak, halo ya ampun mah bro aja mati deh Nice. Aduh kenapa konku? Ayo masuk masuk masuk. Eh, ada lagi. Nice. Dapat tiga langsung. Dah nolce langsung mati. Ngeselin banget musuhnya mau abro, tenang ya. Eh. Oke okay, mantap. kayaknya kok berada di sini ya ini kan juga aja cuma siapa siya oca gak karah dia aneh gitu loh mamernya menang menang menang menang menang menang menang belum selesai nice ayo dikit lagi dikit lagi kita pasti bisa mantap semuanya ayo ayo mana lagi musuhnya mana lagi musuhnya oh kamu di situ oh, oke okay. Lucu ya cuman seperti ini, maaf bro ya. Wow, coba sih di beri kesempatan nft. Escalation, K9, Albatross, Let's go bro. Wajar kamu ya, oke? Okay? Wew, oke okay, oke okay, oke. Okay. Giroku kemana-mana ya tadi barusan loh. Maksud lo ceng ngamen Giro banget nih. Oh, maafin Ocha maaf bro Kalian mungkin nanyain uh, Sensitif vital force-nya enak gak buat tanpa hero Sebenernya enak loh gak bro Ocha, kadang Gak kadang Gak kadang sih Hah? Sial oh, Oke okay. Let's go Mati dia maaf bro Reloading, kumpulku Wow. Wow. Mantap sekali mah, Bro. Kita hajar aja ya. What? Aduh, mabrur, maafin Oca. Mati deh, mabrur. Wow, ESP-nya mantap sekali loh. Wajar kamu ya, aku tangan kalah, woi. Betul, tadi tuh nggak dapat, mamroh. Wow, langsung dua, enak juga ya. Rappernya keren banget sih Ampun um, deh <tuk> S3G <tuk> emang asom bro <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Mana musuhnya dia mah bro mantap. Tidak ada kata ampun Wow Boca tuh mati sama SVD lagi mah bro ya Ih SVD emang selin Untung dibanner di turnamen Wow Aku mati, mati lah bro Ya <laughs> mati aja ma bro. mati aja sayang banget sih. Halo. Halo. Mantap sekali mah bro. bocakan nice, keluarga taksi itu ya mati deh gua jangan mati please please please jangan mati oh, oke okay. untuk masih diselamatkan Ya, kena shock RC, mau bro maaf maaf halo ih kena konku. eh sabar oca-oca boleh terlalu marah karena akan menimbulkan tekanan Ampun ya nah wow, nice Mantap sekali mah bro ya Walaupun mati Let's go kita gas lagi Eh udah menang mah bro Asum Ya jari gimana mah bro Game legendaris Kikina inter baru Ini men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 jadi mau bermakasih banget udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya, Bro ya, doain oce supaya cepat pulih dari pas operasi ini, Bro. Yap, sih ma Bro, makasih banget ya, Dadah semuanya. Yaudah, Dadah semuanya. See you next.